Again. Yeah. dari Yogyakarta. Kita akan langsung menuju Semarang. Sahabat Cintrip, kita akan mengunjungi beberapa tempat sekaligus di sini. Di antaranya Simpang Lima, Lawang Sewu, Masjid Kauman dan Sampok. Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kota ini sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Secara etimologis, nama Semarang, berasal dari kata sem yang berarti asam atau pohon asam dan kata arang yang berarti jarang yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang dekat Pelabuhan Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan Penamaan kota Semarang ini sempat berubah ketika zaman kolonialisme Hindia-Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan salah satu dari tiga pusat pelabuhan selain Jakarta dan Surabaya, penting bagi Hindia-Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Hello, hello.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 Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran yang terletak di seberang Tugu Muda, kota Semarang yang dibangun sebagai pusat nederhan Indonesia Spoorweg Mastakif atau NIS bangunan ini berstatus sebagai aset kereta api Indonesia atau KAI karena merupakan buah dari perebutan NIS oleh jawatan kereta api Republik Indonesia di KARI pada masa perang kemerdekaan. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum dan galeri sejarah apian oleh unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur dari KAI Wisata. Nama Lawang Sewu aslinya merupakan julukan gedung itu dalam bahasa Jawa yang berarti bangunan berpintu seribu Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar seribu jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah jendela berukuran besar sering ditemukan pada bangunan Belanda di Indonesia banyak bangunan rumah atau sukur lain pada masa itu memiliki jendela dengan ukuran yang mirip hal itu dilakukan untuk beradaptasi dengan iklim lembab dan panas Indonesia dengan banyak jendela ini akan lebih banyak masuk udara dan membuatnya menjadi Cuma lebih ini ada isinya jadi misalnya nanti kantor jangan sampai Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut sebagai Masjid Kauman Semarang sebagai masjid tertua di kota Semarang memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan sejarah berdirinya kota Semarang Masjid yang kini telah menjadi cagar budaya dan harus dilindungi menjadi kebanggaan warga Semarang karena bangunannya yang khas mencerminkan jati diri masyarakat pesisir yang lugas tetapi bersahaja seperti halnya, pada masjid-masjid kuno di Pulau Jawa, Masjid Agung Semarang berada di pusat kota atau alun-alun dan berdekatan dengan pusat pemerintahan atau kajengan dan penjara, serta tak berjarak jauh dari pusat perdagangan, yaitu Pasar Johan, merupakan ciri khas dari tata ruang kota pada zaman dahulu. Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, Masjid Agung Semarang juga menyimpan cerita yang menarik. Masjid ini menjadi satu-satunya masjid di Indonesia yang mengumumkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terbuka hanya beberapa saat setelah diproklamikan. Seperti diketahui, peristiwa proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Pegasan Timur Nomor 56 Jakarta pada hari Jumat pukul 10 pagi, lebih kurang satu jam setelah itu, yaitu pada saat sebelum sholat Jumat, Almarhum Dr. Agus salah satu seorang jamaah aktif di Masjid Tenggung, Semarang melalui meninggal Jum'at dan di hadapan jamaah mengumumkan terjadinya proklamasi Republik Indonesia